memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru seputar Leslar tentunya. Baiklah sahabat Leslar, walaupun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini, pastinya kita disuguhkan vitamin bahagia oleh idola kita Kabar pertama persahabat ya kita lihat, wow drama Leslar saat ini persahabat yang sedang kumpul. Teman, kerabat, persahabat ya Ada Trio Gas nih Bang Adi Sky, Bang Haris Friza juga Yang berkunjung ke rumah Leslar malam hari ini Masya Allah banget yang Mereka lagi syuting Dan kita lihat persahabat penontonnya Ada Bunda Les di Oh, nyempil ya Kita bahagia banget Alhamdulillah malam hari ini disuguhkan vitamin bahagia nih oleh idola kesayangan kita Posting ini pun persahabat dari post kembali oleh akun Leslar _Sick. Banyak sekali tanggapan komentar Banyak respon yang diberikan Ya ini dari akun Instagram Raffi 9071 Mengatakan lebih seru penontonnya ya Ini katanya tuh Wow ternyata lebih seru penontonnya Karena ada Bunda Lesti Ini yang sangat heboh sekali ya Mudah-mudahan saya selalu Dan apapun yang dilakukan malam hari ini Diberikan kemudahan amin Berikutnya persahabat, ada sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan juga dari Mama Kejora. Di akun Instagram Mama Kejora ini mengunggah foto momen bersama BBL kemarin ya ini ya, masya Allah, lucu menggemaskan. Mudah-mudahan BBL selalu sehat dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua, masya Allah banget ya. Tak mau kalah untuk berikutnya persahabat. Bapak Daniel juga mengunggah sebuah postingan Foto bareng Baby El dan Bunda Lesti. Wow, Masya banget ya Malam hari ini ternyata Opa Daniel ada di rumah Leaslar Ini sih tentunya seru Kebahagiaan yang kita dapatkan malam hari ini Kita lihat juga bersahabat di postingan ini Bapak Daniel menuliskan sebuah kalimat caption Foto bersama Abang L Wow, lucu dan cute banget ya mereka Sehat selalu untuk keluarga Leslar Dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan Banyak respon yang diberikan oleh para sahabat Leslar Yakni dari akun Lenny.azleny mengatakan Kangen kelucuan Pap Datang kemarin sahabat ya Wow, ternyata banyak sekali yang kangen dengan kelucuan Papa Daniel Ada juga komentar lain diberikan dari akun B000SAM menyatakan di kolom komentar Foto sama kembaran itu pah Katanya tuh masalah banget ya Memang idola kesayangan kita Selalu membuat kita bahagia Berikutnya para sahabat Ada sebuah unggahan spesial juga yang kita dapatkan Kita mendapatkan Vitamin dadakan Alias tiga lagi syuting Dapur bunda lesti Kembali akan disuguhkan Oleh idola kesayangan kita Jangan lupa nantikan terus di channel Youtube Laser Entertainment Dapur Bunda Lesti tentunya akan segera hadir Wow, Masya Allah banget ya Kita lihat nih, komentar pun diberikan oleh para sahabat Salah satunya dari akun Salma Ameliana mengatakan Tim nunggu Bunda Lesti masak sop kepala ayam Wow, ini cute banget persahabat ya Ternyata warga Konoha ini menunggu Bunda Lesti kejora masak sop kepala ayam kesukaannya Pak bilar Wow mudah mudahan saja persabat ya Bunda Lesti masak sop kepala ayam kita tentunya pastinya nggak sabar melihat Papa Bilar nih ekspresinya gimana sih saat mau makan sop kepala ayam buatan Bunda Lesti pasti seru banget ya doakan saja mudah-mudahan kita semua juga selalu berikan kesehatan.